Sahabat ITB Studios Liberafone, kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimi di channel YouTube Hilya TV. Yang pasti, akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai IU Thinking. Bagi sama semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe -nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Tingting. Adapun informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini bersamaan dengan hari raya di South ceria. Di sini Ayu Ting, Ting sedang membawa Ayah Rojak untuk syuting program Ayah dan Ayu di Trans 7. Bersama dengan Nurul Rager Rustami dan juga Kaisara Ayu serta Ayah Rojak, menuju sebuah pemandangan yang sangat indah yang pastinya luar biasa dan di sini ada yang luar biasa lagi nih pemirsa mengenai kedekatan Ayu dan juga Boy William yang semakin hari semakin santar saja di pemirsa diburi oleh para wartawan karena memang kedekatan mereka semakin mendekat aja nih ditambah lagi dari keluarga Boy William yaitu dari nenek Boy William Oma. Sudah memberikan lampu hijau untuk kedekatan Ayu dan juga Boy William Serta keluarganya sudah menyerahkan semua urusan percintaan kepada Boy William Wah, semuanya sudah memberikan lampu merah nih ya Tinggal Ayu dan juga Boy nih. Mau membuka hati satu sama lain atau tetap berteman selamanya Titin 0872, Nyalon bareng, udah kayak satu keluarga Ikis, udah satu server sama Boy Emaknya bengong aja Dimana sini juga Ada cuplikan terbaru dari Kishoo TV 24 menit yang lalu Yang menayangkan kebersamaan Ayu dan juga Boy Yang sedang makan Namun di sini memang ya Tom dan Jerry adanya berantem Terus nih, tapi dengan berantemnya Ayu dan juga Boy memberikan Kesan bahwa mereka ada hati Satu sama lain Ada dua video yang Ayu tampilkan di Kishoo TV Mengenai kebersamaannya bersama dengan Boy William dari satu minggu ini, wah banyak sekali ya tongkrongan mereka berdua nih di sini bagi siapa semua yang ingin melihat nih cuplikannya seperti apa, serunya seperti apa Langsung aja cus ya ke Kisyo TV pastinya buat bengong ketawa mulut nih Spesial pada episode kali ini ITT histeris dikerjain Boy William Wah dikerjain seperti apa nih yang penasaran langsung aja ya ke Kisyo TV Yang bermaksud selanjutnya juga nih yang semalam Boy William dicecer abis nih oleh Kiki Putri Di roasting bersama dengan ayah Rojek dan juga siapa lagi? Kalau bukan Ayu ah, Ting Ting di Pemirsa Angret roasting Kiki Saputri merosting Boy William secara black belakan di salah satu situasi yang dalam acara propan bersama dengan Sarwenda dan juga bintang tamu yang lainnya Tambah ragu lagi di sini, Kiki Saputri memberikan semangat dan juga dukungannya untuk hubungan Ayu dan juga Boy William banyak sorak dan juga gemuruh dari para penonton untuk hubungan mereka berdua, ternyata mereka berdua memang banyak nih yang ngefans ya, bahkan dari banyaknya penonton dan di sana banyak sekali yang menjodohkan Ayu dan juga Boy dan mendoakan mereka agar berjodoh, haha kiki ada-ada aja nih ya, roastingnya selalu nih dengan tetehnya teh Ayu Ting Ting, dan lihatlah senyum Boy Williamnya dengan senyum berikan senyuman takut ke sini sama Ayu ya dari Tidin Kasu Lawan 72 kena roasting kiki Awas Bang Boy ada pakar ekspresi mengawasi dari kejauhan Ntar telepon Kiki bagus Rukla temennya TH Ayu Tulis t Di sini terlihat juga Sarwenda Senyum-senyum manis nih Mendengarkan roastingan Kiki yang mengenai Boy dan juga kedekatannya dengan Ayu Tingting. Seperti apa nih hubungan Mereka berdua pastinya mereka adem ayem baik-baik aja di pemirsa Dan pastinya hubungan Ayu Dan juga Boy memang sudah bersahabat Sejak lama. Namun bumbu-bumbu Persahabatan yang kental Dengan percintaan memang banyak sekali Kali ini, ya, diumbar dari juga tersedia di media karena memang kedekatan mereka berdua sangat luar biasa. Dan luar biasanya, lagi nama Ayu Tinting selalu mencuat ketika dekat dengan seorang pria. Dan inilah magnet dari ayu tinting ketika Boy William keluar dari program Provans langsung diserbu oleh para wartawan dan tidak seperti biasanya nih ya di sini Boy William diserbu oleh para wartawan yang sangat menunggu sangat antusias menunggu Boy keluar dari ruangan dengan senyum yang sangat semeringa. Boy William memberikan jawabannya kepada para wartawan dengan sangat lugas dan juga berwibawa. Sangat berbeda nih dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Wajah Boy William akhir-akhirnya semakin ceria, dan juga ketika diwawancara. Boy William selalu menunjukkan ekspresi bahagia. Apakah ini karena magnet cinta dari Ayu Ting Ting? Wah wah, di sini adalah luar biasanya karena hubungan mereka sangat spesial spesial di hati Boy William dan juga keluarganya. Selain informasi mengenai kedekatan Ayu dan juga Boy William yang semakin hari semakin santar diberitakan oleh media-media di ibu kota maupun di luar negeri di sini juga Mimi memberikan informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini Yang Mimi langsung langsung dari Story Ayu Ting Ting yang Insyaallah terpercaya bagi sama semua selamat menyaksikan semoga tayangan Mimi menghibur Mimi akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh